kalau kamu diminta ngurus KTP, akte lahir, surat-surat kependudukan gitu, kira-kira kalau putranya Pak Rektor mau urus KTP, ketemu kamu, Alif gitu, kira-kira kamu minta amplop berapa? Jangan banyak-banyak, Pak. Berapa? Enggak boleh. Oh, enggak boleh, Pak. Lo, lo itu korupsi, Bro. Korupsi, Bro. Bapak H Ganjar Pranowo SHNIP, disilakan. Saya di sini ya Pak Rektor. Tadi itu mahasiswanya nggak ada yang mengikuti perintahnya Rektor. Rektor itu tadi bilangnya kalau disebut UPS, Pak Rektor itu perintahnya Jaya Jaya tiga kali dengar gak? dengar jangan sampean bilang jaya jaya jaya salah, harusnya jaya jaya jaya tiga kali gitu ya pak karek, luar biasa. perkenalkan nama saya Anissa pak. jangan sampai jalan, jangan sampai oh, jalan iya, Bapak, iya. dulu. loh saya belum ditanya kok sudah kenalan dulu. Anissa pak apa? dari PPG. apa itu? profesi, pendidikan profesi guru pak. Oh, Dulu alumni UNES. Dulu S1 di sana. Betul, S1-nya di UNES. Oh, S1? Hah? Oh, S1-nya di UNES, ambil profesi di sini. betul oh, di UPS, okay. Pak. Sudah ngajar? Sejauh ini belum, Pak. Dulu malah di Sadewa ketemu Bapak juga, pasar eh? daerah Jawa Tengah. Di mana? Sadewa, Pak. Program UMKM-nya Bapak. Oh, Sadewa Market. Betul. <laughs> oh, lumayan ada yang tahu. Program itu enggak laku soalnya. <lainan> Sadewa market itu marketplace yang kita buat dari pemerintah tapi saya sadar waktu itu hanya untuk nge saja. Karena saya yakin pasti pemerintah enggak serius ngurusnya itu. Dan betul. <lainan> kan kita tahu karakter PNS ya enggak bisa terus-terusan. Mestinya dipotong, dilepas, diberikan ke yang lain. Mbak Anisa. Iya Pak. Apa bedanya? Bedanya, oh muda, Pak. Dulu <laughs> kalau skal, mahasiswa dulu, dulu ya, hmm. Mahasiswa dulu masih kertas banget ya, Pak. Kertas Iya. Ya. Kalau mahasiswa sekarang apa-apa laptop, apa-apa HP. Oke. Okay. Iya. Gitu? <laughs> iya, Pak. Kalau ngajar aja, kalau di PPG itu semua pakai LMS soalnya, Pak. Udah nggak ada lagi pakai tulisan, gitu. Okay. Ada direkturnya soalnya, Pak. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> Ini sambilnya penyebut, biar ya, nilainya mudah biar gampang gitu ya nah, ini lebih-lebih juga salah oke pak siap salah, ayo apalagi jawabannya apalagi ya kalau mahasiswa dulu sukanya demo ya pak kalau mahasiswa sekarang bikin konten biar jadi kritikan gitu Allah, kemarin <laughs> pagar pintu halaman gubernur roboh sama mahasiswa kok gimana dua kali udah salah kasih jawabannya ya, Pak beda mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang? Mahasiswa dulu itu sekarang udah tua-tua. Itu enggak mahasiswa lagi. Enggak, tapi serius. Jadi ada perubahan-perubahan antara mahasiswa dulu dengan mahasiswa apa namanya? sekarang gitu ya. Tantangan digitalisasi ada, tantangan lingkungan eksternal ada, itu. Kalau tantangan menjadi guru apa? Besok itu mau jadi guru apa berarti? Ekonomi Pak, insya Allah Syukur-syukur jadi dosen ya Pak, naik tingkat Oh bisa jadi dosen juga? Ya bisa kalau S2 ya Pak Oh mesti S2 <laughs> Kalau jadi guru-guru apa nanti? Guru ekonomi Pak Di levelnya? SD, TK, PAUD SMK atau SMA levelnya? SMA atau SMK? Betul, terdaftarnya harus dari Pemerintahannya Bapak ya Pak ya, Gak bisa dari bawah gitu Pak Ya iyalah kecuali okay. swasta ya boleh gitu ya. Tapi betul Kira-kira kalau menjadi guru, tantangan yang paling berat menghadapi situasi global tadi yang ada, apa sih Mbak? Ngadepin anak sekarang itu yang susah, idenya udah jauh, Pak. Karena kan mereka apa-apa bisa searching. Jauh. Iya. Okay. Jadi kita yang harus bisa ngimbangin. Bisa uh -uh. hadir di kehidupannya mereka gitu, Pak. Ush. Alias bisa jadi influencer juga buat Ush. mereka gitu, Pak. <laughs> iya. Nih, ini, ini. Nih. Ini guru zaman sekarang ini. Jadi influencer, dia bisa masuk menjadi mereka, ini keren. Jadi metode apa dari pendidikan, apa ilmu pendidikan yang Mbak Anissa dapat dulu menghadapi anak sekarang itu yang paling cocok untuk ngajari mereka agar talent mereka bisa keluar, ide mereka bisa keluar. Kalau anda jadi guru metodenya seperti apa mestinya? Biar anak-anak itu cepat tadi itu, karena pengetahuannya banyak. Ya? Oke, kalau anak sekarang itu metodenya ini ya Pak. Uh, student center learning. Jadi kita lebih student banyak center, center learning. learning betul oh. di kurikulum merdeka. Kita teman-teman dari PPG dan dari Sikip di sini terbiasa kalau ke anak-anak itu bukan lagi kita yang ceramah nih, Pak. Mm -hmm. Tapi kita balik metodenya adalah diskusi dulu, dapat insight dari mereka, oh mereka sukanya ini, mereka dapat ilmu baru. Jadi kita yang uh, tinggal mengembangkan aja gitu, Pak. Wow. Sudah <laughs> ya, ya. berapa lama kuliah di sini? Saya kuliah di sini baru tiga bulan ya. Pak? Tiga bulan. Iya. Berarti ikut sudah ikut klasikal ya. Betul. Sudah ikut ya. Sudah pak. Nah, kalau di kampus ini lebih pada student centers atau sebenarnya dosen centers gitu. Mumpung ngono rektor, gue ngomong-ngomong. Kalau kamu bilang aduh aduh sampai dua kali, aku sudah tahu jawabannya mesti dosen center ayo. Langsung tak tebak dulu. Ini nggak enak sama pak rektor, mukanya udah merah nih. Ayo Aduh, tiga kali adunya Bapaknya makin bener uh, ya, Ini, Pak Dekan Pak Dekan, siap-siap Pak Dekan Ini Iya <tik> Ya, beberapa dosen Mungkin 60%-nya Masih e, Dosen banget gitu ya Maksudnya masih ya. 40%-nya okay. 40 itu udah yang e, Memanusiakan manusia gitu Maksudnya e, <tik> Pak Rektor, mohon setelah acara ini, beliau dipanggil Pak Mungkin ada apa, uh, pembina atau yayasan untuk mengevaluasi beliau. Gitu ya. Baik Pak, tapi jadi saya 40 jadi persen takut nih ya. Saya juga jadi takut. Lu ngadep sana aja ngomongnya. Sana juga ada wajahnya Pak Rektor, ngadep sana aja. Iya, iya, iya. Lu nggak apa-apa. Dikritik itu biasa, jangankan kan dikritik. Lu saya itu dibully juga setiap hari nggak apa-apa. Ekspresinya kita hormati, tapi kita jelaskan. Jadi nggak usah takut, Pak. Setelah saya pulang dikeluarkan nggak Pak? Nggak ya Pak. Jadi boleh berekspresi ya Pak. cuman ini aja kok Pak. Besok lagi nggak Pak? Saya setelah saya pulang ini boleh ya Pak? loh kampus terbuka, lu kritik kan saya ikim mbak loh, Apa ne? 60 persen dosennya ngawur-awuran, oh iya enggak, enggak, enggak, enggak, iya, ya ya iya, iya. <tik> Hanya 40 persen yang memanusiakan, memanusiakan manusia, manusia, manusia ya itu. jadi yang 60 persen menganggap ini Masih bukan manusia. Masih kita seperti manusia. sistem, iya oh. Pak. Seperti sistem yang tugas itu, wow gitu. Oh, wow. <tik> ya. Jadi sebenarnya di kelas itu lebih pedagogis atau andragogis itu? Pedagogis. Masih pedagogis? Iya. Nah, padahal ini mahasiswa. Mahasiswa itu lebih pada tadi ide-idenya, maka pembelajaran orang dewasa itu ya mestinya lebih andragogis kira-kira gitu, ya. Ini saya itu semang soalnya Pak disuruh terama gitu ya, Pak. saya belajar dari guru-guru ini Gimana sih caranya? Jadi student center itu sebenarnya lebih bagus sebagai satu approach untuk mereka ya. Ini contoh aja, contoh aja. Jadi kalau tantangan, kalau saya kasih tantangan, gimana ya caranya? Tadi itu Mbak, anak SD 6 tahun lah ya. Anak SD 6 tahun begitu kelas 6 lulus dia in English satu aja itu kira-kira caranya gimana? Eh, Terbiasa sih pak, like fluently ya yeah. yeah. speaking English harus dikasih dulu contohnya pak yeah. kalau gurunya atau mungkin lingkungannya, maybe mm -hmm. like a oh, student or maybe here is yeah. a lecturer here okay. not yeah. speaking English. Speak English so? yes the other person of enggak <laughs> ya. pak jadi intinya, nih, ya, enggak lah pak Indonesia aja ya. takut keceplosan pak takut apa? dibuang ke Inggris pak susah lah, <laughs> ya jadi intinya kalau misalnya mau lulusan SD itu harus ditumbuhkan karakter terbiasanya dulu dari kan saya juga dulu lulusan Malik dua dari Brebes Pondok itu juga Speaking English well Pak. Jadi okay. setiap harinya, oh. sehari-hari. Setiap hari. Ya tapi <laughs> jangan nggak usah ditantang ya Pak. <laughs> Udah lupa Pak. <laughs> Ini kok lihat saya kayak lihat genderuwo. <laughs> Ngaku-gue main taekwondo gitu. Ya, iya Pak. Ini contoh bagus. Ternyata daily English penting agar apa terbiasa. Saya membayangkan kemarin saya tantang ini pada guru-guru bisa nggak nggak bisa pengusaha saya juga nggak bisa. Lo nggak apa-apa tapi kan belajar. Atau jamnya ditambah. Atau kelas matematika tapi menyampaikannya bahasa Inggris. Jadi maksud saya dengan kebiasaan itu enam tahun bisa karena itu akan menjadi bahasa internasional kemudian mereka membuka jendela dunia lebih banyak. Ini contoh saja. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya mbak ya Sama-sama ya, ya. pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Nah saya cerita dongeng ini Saya kasih kesempatan bertanya Kanan satu, kiri satu Mbak belakang Ajo sini, Kanan Cowok pas sini Gue sampai nih mau ngacong Malah ya Sudah dua aja Sudah saya mau pindah lagi nih kamu ngapain hasilnya mana namanya siapa mana tadi siapa namanya perkenalkan nama saya Muhammad Alif Azizi ada yang namanya panggilannya siapa Alif Pak Alif Alif Pak ya, Alif aku tak Ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis, oke. Okay. Emang cita-citamu jadi apa ambil fakultas itu? PNS, Pak. Hah? Pns. PNS. PNS, Pak. Oke, okay. kenapa? Biar dapat tunjangan, Pak. Pak Rektor PNS juga? Bu, PNS, Bu. PNS, Pak. Loh ini gak ada yang PNS ini? Dia dapat tunjangan semua? Urusan cilih sendiri pak Oke Kira-kira, lift kalau kamu dapet eh, Kalau kamu tes CPNS, kira-kira menurutmu Kamu lolos nggak Kira-kira aja loh Kita harus menyiapkan dirimu untuk merecita-cita loh Dengan penuh keyakinan pasti bisa pak Gimana? Bisa dengan apa tadi? keyakinan pak dengan keyakinan dan takdir yang menentukan dengan keyakinan pasti bisa, siapa yang tentukan? takdir pak <laughs> takdir ya Ya kamu percaya itu? percaya pak percaya <laughs> kan nggak perlu, perlu belajar tau berarti takdir, nanti tas ya tes aja kalau takdirnya aku terima, aku terima kalau enggak kan enggak? usaha dan doa pak yeah. usahanya apa? belajar pak udah betul usaha dan doa belajar, ini betul itu ya yeah. kamu ngapain kesini? sini oh, mau tanya ya? tanya apa? dalam bursa transfer lawan kerja itu sangat sulit banget pak apa? sulit apa itu? sulit apa Oh, rasain apa? Ya, ya, misalnya ini, Pak, cara biar kerja. Hah? Daftar kerja, Pak, di perusahaan yang benefit. Saya, aku gak denger nih. Ulangi pertanyaannya, ulangi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dalam perusahaan transfer lawan kerja sangat sulit, Pak, untuk mendapatkannya, Pak dan lebih sakit lagi, Pak. Orang kalem kalem Banyak calo, Pak. Dan pertanyaan saya, Pak, nanti dulu ya, Pak. Berusaha kerja? berusaha tenaga kerja? Oh, sulit. sulit. Banyak calo di situ. Iya, Oke, bro. jadi pertanyaannya, Pak. Pertanyaan gini, Pak. Apa? Bagaimana Bapak menyikapi dan apa kebijakan yang telah Bapak lakukan? Dan ini bagaimana jangan bapak dalam sebagai pemimpin Jawa Tengah khususnya, ya pak kalem. dalam menyikapi hal tersebut dan bagaimana bapak dapat mengembangkan perekonomian khususnya kota tegal berdasarkan potensi potensi potensi sumber daya yang ada di Kota Tegel, gitu pak. Oke oke oke. Hah? Enggak cuma dua. Kayak dosen lah oh, biasa. Si Bagaimana men men mencakipi tadi itu loh ada calon gitu toh? Oh iya siapa? betul. Eh pernah ikut tes CPNS belum pak? Belum pak. Belum. Loh, itu kamu tahu ada calon? Kata siapa? Ada deh. <laughs> Ini khas mahasiswa, ya. pokoknya ngomong dulu, datanya nanti, padahal mahasiswa-mahasiswa yang keren-keren itu ada pak Saya kasih contohnya ya pak, penerimaan CPNS di kota Tegal, lupa kayak gue ya ngomong aku, anak nama wali kota pak, waktu sehatnya enggak keterima, jajal ke ya. itu pakai, ngomong lah sama beliau, calonnya namanya ganjar kayak gue yang gena, pegawai nanti pegawai Pemkot, siapa yang dimintai kakak saya pak, berapa dimintai 100 juta bawa sini, wah itu ada datanya kalau, ada deh jadi pertanyaan ini sebenarnya seperti rahasia umum seolah-olah, tapi kan kita tidak boleh menyalahkan situasi itu kita tes, maka anda saja. kalau kamu tes kira-kira keterima enggak ya? saya diprotes oleh seorang guru, mungkin temannya Mbak Anissa Pak saya itu jadi guru honorer udah lama Pak, udah 15 tahun kok enggak diangkat pasti pertanyaan saya begini jadi answer the question with question eh, sudah berapa kali Mbak Anda tes CPNS? 7 kali Pak, keterima enggak? enggak kira-kira menurut Anda sendiri kalau tujuh kali tes gak pernah diterima itu apa artinya enak tak? agar di kepala kita tidak memaksakan sesuatu yang kita tidak memenuhi syarat sebenarnya ya sudah mbak, ikut aja program P3K, karena dia diterima diterima P3K jadi selalu ada jalan, selalu ada usaha tapi tidak boleh menyalahkan. maka data tadi penting saya pernah punya pengalaman menarik teman-teman sudah jadi gubernur, ada orang yang mengaku tim sukses saya, dan dia adalah PNS Pak Rektor. Dan dia sudah menipu kurang lebih kira-kira tiga orang, satu orang A150 ah, juta. Kira-kira gitu, tapi ada yang jabatannya apa sih honorer gitu 50 juta atau berapa? Menarik. Maka seluruh kepala dinasnya ketakutan, kepala dinasnya. Karena dia nyebut saya tim suksesnya Pak Ganjar. Habis itu saya dilapori orang yang ditipu ini. Pak Ganjar saya ditipu, siapa yang menipu? Staff Pak, staff saya siapa? Saya enggak enak ngomong, pulang enggak bilang gitu. Tak usir, loh kamu nggak berani buka kok. Bung saya aja berani, masa kamu nggak itu? Akhirnya dibuka, saya panggil, Pak. Maka benar Saudara mengaku tim sukses saya. Iya Pak, saya tim sukses Bapak. Buktinya apa? saya dukung Bapak. Oh, terima kasih yang dukung terima kasih. tapi apakah artinya kalau anda dukung saya, saya tidak tahu. tapi mungkin betul dia mendukung. artinya nyoblos saya waktu itu. apakah diperkenankan PNS calon minta duit? ya tidak pak. anda sudah kembalikan? belum. karena dia dikejar-kejar. akhirnya saya minta ketemu, nggak mau ketemu. suatu ketika saya datang ke orang tua saya untuk halal bihalal masih apa sawal begitu saya sudah capek-capek pak sehari yang terima tamu bu lagi dipijet gitu, datang seseorang ketuk rumah saya jam 12 lebih sedikit saya nekat tamu nih ya, siapa itu, siapa itu sambil ngantuk-ngantuk dari Pemprov pak ya duduk sini berapa mas malam-malam saya anu pak yang bapak panggil coba saya PNS dari Pemprov iya yang saya panggil, yang mana yang saya panggil banyak maaf pak, yang kasus jual beli jabatan, dia sendiri yang ngomong oh, sampean, gak usah sapalan udah, mau salaman sekarang ya pak, besok hari pertama ketemu saya cuma minta maaf sekarang pak ya, ya lebih hanya tangan salaman udah pulang, Senin ya, masuk ketemu saya gak pernah ketemu pertanyaan seperti beliau di Alif tadi, gimana? tak pecat Kad panggil sekda panggil periksa inspektor api, sudah memenuhi syarat pecat mengaku dan itu kejadian ternyata di beberapa tempat dipecah agar kemudian yang punya potensi potensi kaya Alif, pengen jadi PNS kamu sudah cocok umama kamu jadi PNS tuh pengen di bagian apa Umpak kerja PNS gitu loh, pengen di PNS di bagian apa? Di mana aja siapa? Oke, okay. lah nanti kamu melayani masyarakat kamu persulit Enggak? Allah PNS itu bayarannya kecil loh ya. Ini ada PNS nggak di sini? Tahu PNS? Wah oh, itu PNS, ini jodanh PNS. Kamu oh, golongan berapa? 3A. 3A. Gajimu berapa? 2,5 Sama tunjangan berapa? total setengah pegawai pemprov gajinya dua setengah dengan tunjangan delapan setengah itu karena kerja sama saya tapi saya pastikan kalau kamu korupsi tak pecah kalau kamu melayani masyarakat tidak baik tak pecah itu kalau kamu diminta ngurus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 berapa? salaman aja Hah? Salaman. oh salaman, ah. terus dikasih umpama dikasih pak alih terima kasih ya sudah membantu ini sekedar untuk nanti buat makan gitu terima pak Hah? diterima ya? Terima. terima, terus ngomong apa kamu? makasih gitu, iya tadi gak kira ke tombol nyatanya <laughs> hey, niatannya sudah kayak begitu gimana? <laughs> enggak boleh oh enggak boleh wa lu itu korupsi bro korupsi bro kan dia enggak dia Pak. ini memang gini usul pak rektor ini usul ada pendidikan anti korupsi di sini setuju nggak itu gratifikasi atau hadiah apa itu korupsi, apa itu bungli bagaimana ruang-ruang yang membuat terjadi hal itu diadil ya ini, banyak kemudian asumsi kok jadi PNS itu gajinya tetap untuk pensiun untuk seripilan Lihat seripilan ini gratifikasi dan korupsi oke pindah ke sini mbak siapa namanya Seri Intan prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak Bentekan siapa? Suruh oh, iya. nama coba panggilannya siapa? Intan, Pak Intan. Iya. Oke, okay, Prodinya apa tadi? Aku Oke, okay. apa pertanyaan? Uh, izin bertanya Pak. Tahu saya itu revitalisasi itu kan menghidupkan kembali yang sebelum, sebelumnya itu kurang berdaya menjadi berdaya ya Pak? Iya, iya, iya. Tahu saya Pak? Iya, Tau iya. Tahu betul itu. Terus. Nah, menurut Bapak Ganjar tersendiri, eh, bagaimana sih, Pak, cara membangun pendidikan karakter yang tepat bagi para mahasiswa, khususnya untuk bisa memiliki karakter pemimpin untuk bisa membangun Indonesia cerdas dan tangguh. Nah, terkhususnya, Pak, bukan hanya memiliki pendidikan karakter saja, tentunya menjadi role model bagi para generasi muda. Kira-kira pemimpin yang menjadi role model generasi muda itu dalam bayangan pemimpin yang seperti apa? Kira-kira. Pemimpin yang Satu. mempunyai uh, karakter yang baik dan mencontohkan yang baik, Apa-apa? Yang seperti apa? Yang konkretnya seperti apa? Uh, yang pertama mungkin uh, mempunyai apa ya? Uh, -k -k Di balik aja <tos> kamu ketoknya repot. Pemimpin yang jelek itu yang seperti apa? Uh, nanti kan ada kontranya, Pak. Yang jelek itu seperti apa? Korupsi, Korupsi. Pak. Korupsi! Ampun, Pak. <tos> Loh, aku cuman gini kok, <tos> dua yang kedua apa ya pak ya, apa aku yang nggak tahu juga cepet mau pulang kamu pertama korupsi korupsi dan korupsi sih pak. oke maka pemimpin yang punya karak yang berkarakter kira-kira seperti apa yang tidak korupsi ya pak betul ya nih ditanyain temanmu sendiri tadi ya yang tidak korupsi intan tadi menyampaikan Lalu bagaimana harus memberikan contoh itu? Pertanyaan bagus. Contohnya apa ya? Dari pimpinannya, pimpinannya harus seperti apa? Jangan minta setoran, jangan minta dilayani. Ya. Pernah kejadian, saya baca di satu media menarik begitu karena di antara pemimpinnya itu aneh-aneh. Yang -aneh. terlibat korupsi, ketangkap OTT, di jawa tengah, ada dulu, ya. malah rombongan sama staf-stafnya. Di manakah itu? Nah, enggak jawab. Ada juga kemudian pemimpinnya tidak memberikan contoh yang baik karena enggak kompak Ada dulu wakilnya apa? Enggak dikasih sopir, <SILENCIO> nggak dikasih satpam gitu. Siapa pak? pak. ada lah pokoknya. Nah itu itu contoh yang kemudian dilihat rakyat enggak bagus maka saya belajar, saya tanya sama gubernurnya yang di sana, Pak Gubernur itu gimana gitu? Ya sudah sama Gubernur diteleponi satu-satu dipanggili buat damai, kan itu jadi contoh tidak baik Tapi dijabatannya nggak ada itu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi kita damaikan, jadi gubernurnya mendamaikan yang di bawah. Nggak pada ketawa ngapain sih? Sok tahu? <laughs> itu. Lalu bagaimana membangun karakter kebiasaan? Tadi itu yang bahasa Inggris tadi, Mbak Nisa tadi. Seperti belajar bahasa Inggris, kalau tiap hari terus dilakukan, maka akan bisa terbiasa. Oke okay, ya? Membangun karakternya dari mahasiswa apa? Terbiasa. Beliau memberikan contoh yang bagus tadi. Alif Contohnya bagus. Saya tahu biwanya bercanda saja. Tapi, kalau kemudian kita menjadi sesuatu, contoh itu ada dua sebenarnya best practices, contoh-contoh baik, dan bad practices bad apa? contoh buruk nah, tadi ada contoh baik, dan kemudian ini ada contoh bukan kamu yang buruk kontennya, bu. kalau kamu, bu. jadi sebenarnya membangun jejak mahasiswa, antar mahasiswa juga diskusi maka tadi saya tawarkan agar bisa magang dan sebagainya ya sehingga dengan cara itu, kita akan bisa mendapatkan pengalaman yang baik diulang-ulang, menjadi kebiasaan, menjadi nilai, menjadi budaya dan itu butuh proses yang cukup panjang tapi pada saat tingkat tertentu, harus diambil putusan, pemimpin harus berani melanggar, pecat selesai, maka orang akan, oh enggak main-main, kalau melanggar dipindah, diampuni, kasihan, tidak bisa maka akan marah, karena layanan buruk begitu Sudah aku mau pulang kamu mau hadiah apa? jeruk? bismillah laptop pak. atau buku? laptop pak jeruk apa buku? Ama apa hadiahnya? Laptop. PNS? Kamu percaya diri, jangan dengerin orang-orang itu. Itu malah, huh. sengasinya bapak aja, Hah? sengasinya bapak aja. Ini memang agak maaf ya, maaf, maaf loh. Jangan ada yang tersinggung, maaf kawan-kawan saya PNS banyak. Terserah Bapak saja. Pak Alif, terima kasih sudah ngasih saya rekomendasi dan suratnya. Kira-kira uh, gimana Pak ini? terserah bapak saja. <girly> Makasih. <tots> Tadi ada Mbak Anissa sudah menjawab. Mbak Anissa mau dia apa, jeruk atau <tots> <tots> atau <tots> <tots> saya punya buku, ah? Huh? punya buku, buku atau sepeda mbak? sini mbak sepeda, sepeda atau handphone mbak? hah? buku apa sepeda? sepeda sepeda atau handphone? handphone ya. ini ciri-ciri imannya tidak kuat coba berubah lagi enggak handphone apa laptop Hah? mas mana? handphonenya masih? mana sini? handphone saya tinggal satu, maaf ya nah, jadi enggak ada dia buat kamu berdua buku apa handphone? buku untuk bisa laptop Pak. Mudah-mudahan laptop sih Pak. Buku apa handphone? Era Pak. Apa? Apa tadi? Apa? enggak pak enggak bujun-bujun. Dia tadi minta apa? Motor Aerox, Pak Gubernur Hah? Motor Yamaha Aerox. Yamaha Aerox Motor Yamaha Aerox oh. Mau itu kamu? Nah. Loh, ini Mau nggak itu? Mau, Pak Nanti pulang minta bapakmu Oh, terkebut-kebutan Buku apa handphone? Handphone pak. Handphone apa sepeda? Sepedanya harganya lebih tinggi dari handphone. Handphone saya pecah pak. Hah? Asli? Apa? Handphone apa? Handphone aja pak. Handphone. Iya. Yeah. Handphone apa laptop? Ini soal kepercayaan masing-masing. Orang harus punya keyakinan. Handphone lho. pak. Kalau handphone tiga belas apa-apa. Oh. Ya, kamu nggak ada pilihan. Laptop ya Pak? Tadi aku sampai apa sama kamu? Buku laptop. sama? Laptop Pak? Nggak buku sama handphone? Sama handphone, buku. Buku buku apa kira-kira? Untuk bisa apa ya Pak? Sebenarnya laptop Pak penginnya. Enggak ini tanya dulu kamu buku apa handphone? Laptop Pak. Lupa lagi. Nggak bisa laptop ya Pak? Enggak ada laptop, mahal laptopnya, ini enggak? Wah uh. <tuk> <tuk> <tuk> wow, ini handphonenya, pas tinggal ini Mbak satu aja sih Mbak. <tuk> <tuk> ya, ya. Buku apa handphone? <tuk> ibu alah nggak usah tak, tak. percaya orang itu harus punya kepercayaan diri kayak tadi itu loh ya percaya diri oh no ini soal iman dan godaan oh no, ya orang itu kalau ini saya pernah bu dapat bu mahasiswa satu kedokteran satu teknik dia bertahan usu UGM sama Uner wah tapi buku nggak handphone buku nggak sepeda buku pak, laptop buku Hebat! Kamu saya belikan buku seharga laptop. Mungkin uh, tulis saya belikan di Amazon <gül> karena di sini nggak ada yang diminta buku atau jeruk. <gül> malah turun sekarang. Bismillah ya Pak. Datang dari rumah, pengen <gül> laptop, Pak yang lebih Waktuku habis tau nggak? gara-gara kamu nggak segera mutuskan. Ya udah kasih laptop aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih <tuk> handphone. <tuk> Mbak Intan, Mbak Intan, silahkan untuk kesini dulu Mbak Intan.